Kali ini saya akan memberikan informasi terbaru, terupdate, dan terpercaya untuk Anda tentunya di MTs 13 Estas News. Madrasah 1 Negeri 7, Sungai Selatan secara khusus mengundang Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dr. Randus Haji Muhammad Yaman, MPD, untuk memberikan ceramah agama peringatan Islam Mi'raj sekaligus Pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Warga MTs 1 Juru Sungai Selatan. Bagaimana liputannya? Kita ikuti info selengkapnya. Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Hulu Sungai Selatan secara khusus mengundang Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dr.andus Haji Muhammad Yaman MPD untuk memberikan ceramah agama peringatan Isra Mi'raj sekaligus pembinaan aparatur sipil negara dan warga MTs 7 Hulu Sungai Selatan, Senin 13 Februari 2023 pagi. Di kegiatan yang dihadiri Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemana Hulu Sungai Selatan Ganjare SAGPDI, Kepala Pantasan 7 Hulu Sungai Selatan Ganjure SAGPDI, Kepala Tata Usaha 7 Hulu Sungai Selatan Haji Esos, perwakilan komite madrasah Bapak Sabahanur, semua tenaga pendidik dan kependidikan serta peserta didik kelas 7, 8, dan 9 tersebut. Yang mana menyampaikan tentang peristiwa dan hikmah Islam yang menjadi bukti Jat Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, merupakan suatu peristiwa yang besar, suatu kejadian yang tidak pernah terjadi kepada orang lain, kepada makhluk lain selain junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Kejadian itu merupakan satu mujizat yang besar, mujizat yang diabadikan di dalam Al-Quran. Dan kita senantiasa bisa membaca atau mengetahui peristiwa atau cerita terjadinya Isra dan mihira tersebut. Selanjutnya, Yamani mengatakan kata Isra menjelaskan perjalanan yang menembus ruang sehingga Rasulullah bisa menempuh jarak Masjidil Haram di Makkah dan Masjidil Aqsa di Palestina dalam waktu singkat. Sedangkan, mainat adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa menembusi garat umum muntaha yang mana pada saat tersebut Rasulullah SAW, Menarik masyarakat kewajiban salat lima waktu dalam sehari semalam dan didampingi malaikat Jibril untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kasih Pemak Kemanah Kabupaten Hulusungan Selatan Gajah LSA JMPDI didaulat memberikan arahan dan pembinaan kepada semua warga yang 7 Hulu Sungai Selatan. Ia mengatakan pentingnya eksistensi madrasah dalam digitalisasi, kedisiplinan waktu kerja, inovasi madrasah, semangat kebersamaan antar warga madrasah, dan sinkronisasi data madrasah dengan semua aplikasi Kepulauan RI. Sementara Kepala MTSN 7 Hulu Sungai Selatan Jam agen PD sangat mengapresiasi kepada semua pihak atas terlaksananya kegiatan Islam Merah MTSN 7 Hulu Sungai Selatan, terutama kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kasi Pemat Kemanak Hulu Sungai Selatan yang berkenan memberikan ceramah agama dan arahan serta pembinaan. Rangkaian pada acara tersebut diawali dengan pembacaan Maulid Hapsi oleh peserta didik, pembacaan kalam ilahi, poitria di SAG, ceramah agama seputar Islam Merah, Pembinaan dan arahan kemarga madrasah doa oleh Muhammad Hasbes. Agar sebagai penutup Nah pemirsa, sekian informasi dari saya dan nantikan saya di informasi berikutnya Saya Raisa Maira beserta tim kerja humas yang bertugas mengucapkan terima kasih MTSAN 1 ss hebat, bermartabat, madrasah yang mandiri dan berprestasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh